teman-teman aku cerita tentang aku. nah kali ini aku akan cerita tentang teman-teman ngak aku itu enak eh, banget ya yang pertama itu namanya Sinta Sinta waktu itu ke rumah aku jadi jadi ada quiz uh, aku kenal lah ya Kue tart, kayak kue tart. Kalau nggak, Black Forest jadi disitu udah letakin di meja. Jadi, dia tanya nama aku, Dwi. Dwi ini, dimakan gimana? Nggak bilang nggak bisa itu untuk Mama Papa. Oke, jadi ya. lu jadi lagi, Dwi itu bisa atau nggak? hmm, gimana lah ya? Aku hanya bilang ya nanti kita makan sama-sama ya tapi setengah aja itu masih diserahkan eh jadi dia di situ dia gemuk sinta ini gemuk gemuk kayaknya segini deh Tuh. gemuk banget pokoknya lebih gemuk dua kali lebih gemuk lebih ka, dua kali lebih gemuk dari aku jadi jadi kan kalau orang gemuk biasanya raksasa jadi jadi sempat kami waktu itu, aku, Sinta, sama diva itu itu sama-sama ya, sama-sama satu tempat itu jadi situ jadi situ Sinta, pura-pura kamar mandi eh hmm, wih hmm, kamar mandi dong, bentar jadi ini ada dua kamar mandi ini dekat dapur ini dekat kamar, agak mau ke kamar kan dia milihnya dekat dapur duh Biasanya kan, bagian dekat dapur ini gimana? E, dekat dapurnya ini udah kami pakai, gara-gara Sumbat e, Apanya tuh Salokannya itu Sumbat, jadi gak kami pakai Jadi dari situ Jadi dari situ Lama banget Jadi, kerja kelompok kami itu belum siap-siap juga dari disitu lama banget sampai aku sama diva itu curiga, ya, lu kemana nih? rasa dia pingsan lagi ya kami bilang jadi kami bilang sama sinta kami teriap Eh uh, diva teriap siiiit cepetin dong kerja kelompok belum siap dia langsung bilang sama sama kami iya bentar lagi tapi dia bilang iya bentar lagi gitu dia kan... ih kan Rasa dia makan kue yang tadi, jadi aku langsung lari ke dapur. Ternyata tinggal benar -benar ya, seperempat, seperempat dari satu kue yang berbentuk petak itu tinggal seperempat lagi. Jadi, aku ketawa ketawa sama Diva. Jadi, aku setelah cinta keluar itu, aku tanya, "Sin, kamu makan kue tadi?" Iya, katanya iya. iya katanya dia jujur Oke. kok kamu makan? kan aku udah bilang sama kita sama-sama makan setengah setengah lagi sama bapak aku dia langsung bilang loh kok kamu bilang kayak gitu? katanya gitu aduh nakal banget pokoknya yang gak bisa diceritain lagi saking ngakaknya jadi mulutnya juga udah berlepotan giginya warna-warni entah segala apaan tuh jadi dia langsung minum dia bilang sama aku langsung dibilang sama aku tuh enak ya kuenya loh kok aja kami yang makan sih kan kita kita ingat-ingat juga lah kita tiga akhirnya dia masuk lagi kamar mandi dia ambil piring ada piring di bawah dia sebelum dia di kamar mandi tadi memakan kue itu dia bawa jadi setelah itu kuenya setengah lagi, jadi situ ini aku sisain sama kalian. Aku udah lapar banget, banget banget banget banget katanya gitu. Ini aku sisain sama kalian, tapi kalian seperempat dibagi dua lagi ya, jadi seperlapan 8 katanya. Jadi, jadi gimana Aku yang merasa punya kue tapi dia tapi dia yang teh Tapi dia yang masai gitu dia paling banyak diantar kami dua jadi mama aku jadi kami kami semuanya disitu siap siap siap, siap lah kenapa mama papa pulang dia lihat kuenya loh kenapa ini tinggal segini kan dibilang janjinya e, setengah setengah tapi akhirnya jelasin semua aku jelasin semua akhirnya mama papa juga bilang mama papa ketawa ketawa duluan bilang beliin lagi deh ke ke toko rotinya tapi lebih enak tapi lebih enak ya dari ini jadi Sinta langsung bilang gini lebih besar dari sini ya aku masih mau aduh situ kami langsung ketawa ketawa langsung gimana ya bayangkan bayangkan seperti kakak engkau banget sih engkau-engkau banget sampai jam tujuh dari situ hanya menghabiskan kue sedangkan diva dadi dian pulang karena dia gapalan aku saya tapi kurus-kurusnya lebih aku tapi dia agak lebih gemuk oke okay, diva itu langsung pulang tapi disitu Sinta itu langsung, langsung makan lahap-lahap oke okay. jadi disitulah oh. Sub subscribe subscribe ya video aku ini dan like oh, jangan lupa like dan subscribe ya aku tunggu ya episode selanjutnya itu aku nggak tahu ya itu pengalaman aku nanti ada yang terbaru kok dadah